Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini ada sebuah statement persahabat ya ketika di acara podcast Kesya Adi ya ini luar biasa perhatikan persahabat ada ya, sebuah kalimat kenapa selama ini leslar tenang karena mereka nggak salah mereka sudah benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah luar biasa statement ini nanti membuat kita semakin bangga mudah-mudahan banyak orang yang selalu mensupport mendoakan yang terbaik untuk hubungan Dedek Lesti dan Kakak bilar postingan ini diunggah kembali oleh Agung sendal putih underscore Bilar dan kalimat caption yang dituliskan "Sukani amastate statementnya pas aja gitu tuh persahabatnya yang luar biasa statement yang diberikan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua amin. Dan untuk ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ya di sini ada sebuah momen spesial nih yang diunggah oleh akun burung elang Leslar ya. Di sini memposting sebuah postingan foto, tentunya baru tersebar nih foto setelah akad nikah di awal tahun ya. Masya Allah, memakai baju kapal warna putih membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan mereka selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang orang syirik, amin dan dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun marwah belas mengatakan, ya Allah lindungi dua anak baik dan bayi dalam kandungan dedek dari orang-orang yang berniat jahat pada mereka dan buat mereka yang selalu jahat pada dua anak baik ini semoga diberi hidayah dari Allah diberi rezeki karena mungkin mereka kurang piknik I love you Leslar Masya Allah banget ya responnya sangat positif mudah-mudahan berkah berkahbarokah untuk idola kesayangan kita dan kita semua penggemar dari Leslar dan untuk kabar berikutnya para sahabat kita lihat di sini Alhamdulillah ya untuk piala penghargaan di acara Infotainment Award 2021 sudah sampai di Leslar diunggah Leslar Entertainment. Selamat ya pak bos Rizky pilar buat bos Lesti Kejora ter the best Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Pialanya sudah sampai di Leslar Entertainment Tinggal nunggu mereka, wow <laughs> Siapa tahu bikin IGS persahabat ya Mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia jadikan vitamin manja yang kita diterapatkan langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Dan ke kabar berikutnya juga persahabat perhatikan di jam 3 subuh ya atau 3 pagi ini tepatnya jam 2.52 Leslar Entertainment Leslar Team ini masih syuting persahabat yang Masya Allah luar biasa semangatnya membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan kabar baik, kabar positif untuk kita semua Diunggah kembali oleh akun family underscore Leslar 23 Kalimat caption pun dituliskan Wah gokil tim Leslar Entertainment nih luar biasa banget ya Tim terdebes juga selalu memberikan selalu semangat dan bekerja keras Semangat terus support untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Dan ke kabar berikutnya juga kita lihat bersahabat sini ada cuplikan CL buat nanti besok ya Duh makin gak sabar menartikan Dan di part pertama ini Part awalnya membuat kita terharu persahabat ya Karena tentunya Mereka ini membahas soal hujatan Dan fitnahan dari orang-orang Yang mana banyak sekali kabar Dan berita yang miring Terhadap Leslie dan Bilar Tetapi kita sebagai fans sejati harus support dan mendukung Mudah-mudahan kakak Bilar Dan tidak Leslie selalu diberikan Kebahagiaan ah. Tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan, masya Allah, banget ya. Tentunya, Kakak bilang, "Menyampaikan kita tidak ada kesalahan di mata Tuhan, sudah menjalankan sesuai norma agama ini luar biasa, semakin bangga dan bahagia, mudah-mudahan dilindungi." Untuk rumah tangga Dede Elasti dan kakak Bilar Postingan ini diunggah kembali para sahabat oleh akun Korean School Lesla Kalimat yang dituliskan Assalamualaikum, selamat pagi everybody Pagi-pagi dah lihat bumi noceh katanya tuh ya Cute banget di momen juga ada Dede Elasti belajar menjadi sutradara ya Luar biasa, makin gak sabar melihat besok CAF Pastinya kita selalu mendukung apapun Yang dilakukan oleh Dede dan kakak Bilar dalam postingan tersebut juga banyak dibanjiri komentar dan respon ya dari para fans yakni dari akun Instagram Indri64 mengatakan kok sedih ya part awal masya Allah banget ya dukung doakan yang terbaik saja Untuk Dedek Lesti mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rich Anuskorkiki99, aduh nggak sabar pengen nonton ini, sabar ya <laughs> Besok pasti tayang di ANTV jam setengah 4 sore Dukung penuh dan support terus untuk karya-karya terbaik dari Lesler Entertainment Dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat ya Hanya sekedar mengingatkan Bang Mimin untuk kalian semua jangan sampai lupa untuk malam ini Tepatnya para sahabat ya akan ada acara spesial nih, Tokopedia Waktu Indonesia Belanja TV Show spesial Halo Dangdut. Dedek Lesti akan tampil, yang akan memberikan penampilan spektakuler, akan duet bareng Judika juga para sahabatnya, Masya Allah. Jangan sampai lupa dicatat jamnya, 1930-21, Waktu Indonesia Barat luar biasa, support doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Dedek elasti selalu diberikan kesehatan.